Jika, pergerakan USD ditertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,33429 sampai 1,33604 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.32690, sebaliknya waspadai jika harga USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.33604 maka ada ada potensi harga akan berbalik arah dengan gerak bulis ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.33886 sekian analisa Forex untuk tanggal 25 November tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex anda Silakan hubungi 08 1 2 1 2 1 1. sekali lagi 08 1212